adik-adik terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, Adik-adik, pagi ini Kakak mau temenin Adik-adik bersaat teduh dan membaca firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai ke-12. Sebelum itu, kita berdoa yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat. Atau apapun. Dan saat ini kami ingin membaca sebagian dari firman Tuhan Tolong Tuhan berkati agar kami dapat mengerti apa yang kami baca Inilah doa kami dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bacaan Alkitab dari Masmur 139 ayat 7 sampai ke 12 Yang berbunyi demikian Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu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 Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah adik-adik, judul, judul renungan kita yaitu Tiba Dengan Selamat. Di Papua Nugini, suku Kandas menanti dengan penuh harapan kedatangan alkitab perjanjian baru yang dicetak dalam bahasa daerah mereka. Namun demikian, untuk bisa sampai ke desa itu, orang-orang yang membawa alkitab itu harus menyeberangi lautan luas dengan perahu-perahu kecil. Apa yang membuat mereka berani menyeberangi perairan yang demikian luas? tentu saja kemampuan berlayar yang mereka miliki. Namun mereka juga tahu siapa yang menciptakan lautan dialah pribadi yang menuntun setiap dari kita melintasi ombak yang bergelora dan perairan yang ada dalam kehidupan kita. Daud menulis kemana aku dapat pergi menjauh rohmu menjauhi rohmu? Jika aku mendekati ke langit, engkau di sana Jika aku membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menonton aku Dan tangan kananmu memegang aku Kata-kata tersebut sangat sesuai untuk suku kandes Yang tinggal di sebuah negara kepulauan yang masih cukup terpencil dengan pesisir tropis Hutan hujan rimbun dan gunung-gunung terjal Namun seperti yang diketahui oleh orang-orang percaya di sana atau di belahan dunia manapun tidak ada tempat yang terlalu terpencil atau masalah yang terlalu besar bagi Allah, maka kegelapan pun tidak mengelapkan bagimu. Kata Mazmur di 139 ayat 12. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, Adik-adik, itu dia firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Untuk menutup renungan kita saat ini, kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang kami akan jalankan satu hari ini. Mila doa kami, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.